Hasil pertandingan Real Madrid versus Osasuna Update Real Madrid telah merangkum hasil pertandingan Real Madrid versus Osasuna dan berikut hasil pertandingannya. Luis Suarez akui Madrid punya pemain bintang baru. Luis Suarez telah berada di kubu rival Real Madrid untuk sebagian besar karirnya. Dia membuktikan dirinya sebagai legenda selama waktunya di Barcelona. Dan kemudian dia akhirnya bergabung dengan Atletico Madrid di mana dia juga memenangkan gelar La Liga. Salah satu pemain terhebat di generasinya tanpa bayang-bayang keraguan. Pemain Uruguay baru-baru ini memiliki beberapa hal bagus untuk dikatakan tentang salah satu bintang Los Blancos. Pemain yang dimaksud tak lain adalah Federico Valverde yang merupakan rekan setim Suarez untuk timnas Uruguay. Valverde tampil sangat mengesankan musim ini telah membawa permainannya ke level berikutnya dan tampaknya telah membuktikan dirinya sebagai starter reguler untuk Real Madrid. Apakah itu sebagai pemain sayap kanan atau sebagai gelandang? Dia begitu baik. Suarez bahkan sampai membuat perbandingan antara Valverde dan Steven Gerrard yang pernah bermain bersamanya di Liverpool. Seperti dilansir marca, berbicara tentang gelandang Real Madrid, mantan bintang Barcelona itu mengatakan, "Saya sejujurnya dan ada arsip surat kabar sudah pada 2017 ketika Ped memulai debutnya di tim nasional, saya sudah mengatakan bahwa dia mengingatkan saya pada Steven Gerrard yang merupakan rekan setim saya di Liverpool. Dia memiliki kondisi serupa, kotak ke kotak dengan pukulan, perubahan kecepatan, banyak kedatangan. Saya tidak ingin membandingkan, tetapi karakteristiknya serupa." Saya melihat PD datang dan dia telah membuat kemajuan luar biasa dikelilingi oleh bintang-bintang besar. Dia melakukannya dengan sangat baik. Cabut dari Real Madrid bukan akhir dunia Nama Alex Fernandes mungkin tidak asing di telinga para penggemar La Liga. Dia saat ini menjadi salah satu pilar penting dari Kadis. Pemain berusia 29 tahun itu sudah membela Kadis sejak tahun 2017. Ia menjadi salah satu sosok penting yang membawa Kadis promosi ke La Liga di tahun 2020 silam. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa pemain yang memiliki nama lengkap Alejandro Fernandes Iglesias ini mengawali karirnya di salah satu raksasa La Liga, Real Madrid. Ia bahkan sudah mendapatkan debutnya di tim utama Los Blancos pada tahun 2011 silam. Fakta menariknya lagi, Alex memiliki saudara yang saat ini masih aktif bermain di Real Madrid. Dia adalah Nacho Fernandes yang hingga saat ini masih jadi andalan di lini pertahanan El Real. Namun, mengapa Alex tidak mengikuti jejak sang kakak untuk bermain terus di Real Madrid? Bola.net mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikan topik itu bersama Alex secara eksklusif. Bola.net Halo Alex, terima kasih sudah meluangkan waktumu. Pertanyaan pertama dari kami, dan mungkin pertanyaan ini sudah sering ditanyakan padamu, adalah semua orang tahu bahwa kamu pernah bermain di Real Madrid. Namun, pada tahun 2013, kamu memutuskan untuk pergi dari Madrid dan bergabung dengan Espanyol. Apa yang membuat kamu memutuskan pergi dari Real Madrid pada saat itu dan mengapa kamu memilih Espanyol? Alex, saya sangat bahagia di Real Madrid. Saya menghabiskan 10 tahun karir saya di sana. Real Madrid adalah rumah saya dan keluarga saya juga tinggal di sana. Kakak saya juga bermain untuk Real Madrid, tetapi saya punya sedikit masalah saat pembaharuan kontrak. Saya memutuskan bersama dengan klub bahwa saya harus mengambil langkah lain dalam karir saya, yaitu bermain di Liga Utama atau La Liga. Saya memutuskan pindah ke Espanyol karena Espanyol adalah klub yang bagus di Spanyol. Mereka adalah klub tua yang bagus untuk pemain muda. Jadi saya mengambil keputusan untuk pindah ke Espanyol bersama dengan Real Madrid. Dan saya bahagia berada di Real Madrid karena di usia saya sekitar 18-19 tahun, saya sudah bisa bermain di La Liga. Jadi saya rasa pindah ke Espanyol adalah keputusan yang bagus. Striker baru siap gantikan Benzema Mantan striker atletik Bilbao, Juventus, dan Tottenham Hotspur, Fernando Lorento, mendeklarasikan diri bahwa dirinya siap menjadi pengganti Karim Benzema di Real Madrid. Sebagaimana diketahui, lini depan Los Blancos saat ini, minus Benzema seiring bintang Prancis itu mengalami cedera. Sementara Lorente 37 tahun saat ini berstatus free transfer setelah memutuskan angkat kaki dari Eibar. Lorente yang pernah merasakan juara Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 bersama timnas Spanyol menggoda pelatih Carlo Ancelotti untuk merekrutnya secara cuma-cuma. "Jika Ancelotti memanggil saya besok untuk menjadi pelapis Benzema, saya akan menerimanya tanpa keraguan sedikit pun bahkan dengan gratis," tegas Lorente kepada El Larguero. Lorente bercerita bahwa dirinya pernah ditaksir Madrid ketika masih memperkuat Bilbao. Hanya saja, pihak Los Blancos tak pernah benar-benar berani menebus klausul rilis dia saat itu. Ketika Real Madrid menginginkan saya, saya saat itu di bawah kontrak dengan Atletik. Satu-satunya cara untuk hengkang adalah dengan Madrid membayarkan klausul pelepasan saya. Tenangnya, aman. Resmi Benzema Teken Kontrak Sampai 2024 Masa depan Karim Benzema sudah hampir pasti, pencetak total 327 gol ini akan tetap memperpanjang kontraknya di Real Madrid sampai 2024. Dalam laporan jurnalis Nikola Fira, Benzema dan Madrid sudah mencapai tahap final dalam pembahasan kontrak baru, setelah itu akan segera diresmikan. Upaya negosiasi kontrak baru ini sudah dilakukan sejak lama. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Madrid dan Benzema sudah memulai pembicaraan sejak Maret 2022. Meski sudah mencapai tahap final, belum ada kejelasan soal finalisasi kontrak baru tersebut. Belum ada bocoran sama sekali terkait informasi ini. Kontrak Benzema sendiri sebenarnya baru akan habis pada tahun 2023 mendatang, Madrid menilai sang penyerang layak diperpanjang kontraknya. Terakhir kali Benzema menerima perpanjangan kontrak pada 2021 lalu, meski semakin dimakan usia, penyerang timnas Prancis ini tidak menunjukkan penurunan. Bahkan di musim ini saja Benzema sudah mencetak 4 gol dari enam pertandingan di seluruh ajang bersama Madrid. Benzema sendiri sempat cedera di awal musim ini, ia absen di 4 pertandingan Madrid. Namun, cederanya itu tidak berpengaruh banyak, pasalnya Los Blancos tetap produktif mencetak gol dan selalu menang. Dengan pulihnya Benzema, Madrid bisa menyerahkan posisi penyerang tengah kepadanya lagi. Benzema diperkirakan bisa tampil lawan Osasuna Senin 3 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat.